Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers serta Lesti Lovers di dimarapun kalian berada Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan pastinya Kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Untuk mengawali perjumpaan kita, biar makin semangat persahabat ya kita lihat yang manis-manis, ya. Masya Allah, Momen dimana Bunda Lesti main badminton semalam, masya Allah. Pokoknya, kita bangga, kita bahagia, apalagi Bunda Lesti memang luar biasa multi talenta. Selain jago nyanyi, Bunda Lesti pun jago main badminton luar biasa Masya Allah banget ya pokoknya kita selalu dibuat kagum ya oleh Bunda Lesti Kejora jangan lupa juga semangat terus untuk streaming ya lagu-lagu Bunda Lesti Kejora terutama single terbarunya sekali seumur hidup kita support, kita kompak, dan kita solid untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kita Berikutnya, persahabat, disimak juga Ini ada informasi trending 6 negara untuk single barunya Bunda Lesti Kejora Diinfokan semalam oleh L2 wid ID persahabat, ya, disimak baik-baik. Informasi trending 6 negara sekaligus umur hidup. Yang pertama yang ya trending pertama yang pertama yang pertama yang pertama yang kedua yang worldwide. Itu berada di trending 12 Masya Allah banget ya Dan untuk kategori umum Yang pertama trending 1 di Indonesia Yang kedua trending 20 di negara Hong Kong Yang ketiga trending 24 di Singapura Yang kelima itu trending 37 di negara Taiwan Yang keenam trending 42 di negara Malaysia Masya Allah banget ya Itu untuk umum Dan untuk musik Satu di Indonesia, 11 Singapura, 13 Taiwan, 21 Hong Kong, 24 Malaysia, dan 28 UAE persahabat Ya, Masya Allah, pokoknya kita bangga, kita bahagia melihat informasi trending di enam negara Untuk single barunya Bunda Lestika Jora Ini pencapaian yang sangat luar biasa ya, teman-teman Meraih posisi pertama, trending dengan kerja keras dari semangat tapi mempertahankannya juga membutuhkan semangat ekstra nih para sahabat, ya Tetap kita pertahankan trending 1 di Indonesia Berikutnya para sahabat ya kita lihat juga Untuk trending worldwide ini 2 jam yang lalu diinfokan oleh X 30 Alhamdulillah naik lagi di 12, sekarang sudah trending 11, Masya Allah kita bangga dan pastinya kita selalu dibuat bahagia oleh Lesti Kejora maupun Rizky Bilar. Kemudian disimak juga persahabat ini momen spesial, detik-detik Bunda Lesti Kejora memenangkan atau menjuarai badminton semalam, persahabat ya. Bunda Lesi emang jago banget ya kalau untuk main badminton. Masya Allah perhatikan saat Bunda Lesi Kejora main melawan memes nih persahabat ya. Perhatikan pukulan-pukulan dari Bunda Lesi Kejora pun itu yang membuat kita semakin kagum ya. Apalagi tentu ditontonnya oleh suami tercinta Rizky Bilar nih persahabat ya. Coba kita lihat. Saat Bunda Lesti memukul bola, Masya Allah langsung masuk ya, mendapat poin Luar biasa dan kita lihat Alhamdulillah akhirnya juara satu juga ya Dengan pasangannya Kak Bella, Masya Allah kita bangga banget Alhamdulillah juara juga ya Bunda Lesti Kejora Inilah kebanggaan kita semuanya, selamat untuk Bunda Lesti dan Kak Bella Aprilia Menang buru tangkis semalam luar biasa. Kita lihat juga nih, dukungan dari sang suami ya, Papa Bilar. Masya Allah, bangga banget mempunyai istri yang sangat luar biasa, multi talent. Papa Bilar pun ini luar biasa yang selalu mensupport apapun itu untuk sang istri tercinta. Kita tetap semangat ya, untuk mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan. Selanjutnya, persahabat. Ada unggahan dari Bang Adi Sky juga Ini ucapat selamat congrats, Lesti Kejora Bela Aprilia San Juara pertama ya, Untuk runner up Itu dimenangkan oleh Kak Memes Prameswari ya, Dan Shakira Selamat ya untuk Lesti Memenangkan juara pertama Badminton semalam Masya Allah Pokoknya kita bangga, kita selalu bahagia Melihat kebahagiaan yang kita dapatkan dari Lesti maupun Rizky Bilar Berikutnya persahabat disimak juga ya Ini ada unggahan kabar dari HIP 500 mengenai Lesti dan Bilar Perhatikan persahabat ya Ini ada sebuah doa dari Bunda Lesti yang ditulis nih persahabat ya Untuk ulang tahun Rizky Bilar di situ kalimatnya, tetap rendah hati, selalu sabar, dan kuat dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Insya Allah jadi pemimpin, imam yang baik untuk keluarga, tetap menjadi pribadi yang terus belajar dan tidak mudah puas, happy terus ya, dan insya Allah hidup kakak selalu dalam keberkahan. Amin. Wow, Masya Allah banget ya. Ini tulis kalimat doa untuk Sang suami tercinta Mudah-mudahan diijabah ya doa baik dari Bunda Lesti Untuk Bapak Bilar Kita juga tentunya selalu mendoakan yang terbaik Semoga Lestlar rumah tangganya langgeng Bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan umumnya para sahabat ya untuk warga Konoha Mudah-mudahan kita semua juga selalu sehat Selalu bahagia Semakin kompak dan semakin solid Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Bilar dan tugas kita tentu untuk mempertahankan trending satu di Indonesia. Sama-sama tetap semangat ya. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru. Kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar.